Ya, ya. Sementara motor saya motor hadiah dari panglima TNI. Ya, bukan bang. Enggak, saya bukan apa, bukan apa apa. Sampai ini di pinggir jalan. Ini STNK saya, ini BPKB saya. Ini STNK saya ini BPKB. Saya baru memperpanjang ini. Oke, saya baru memperpanjang ini. Oke, Saya dari angkatan darat ya. Kalian ini. Saya salah bang sini buka tuh helm kalian dulu ini? siap jelas enggak siap ini? Maaf. siap ini? Maaf, maaf. saya salah pak saya mohon maaf, maaf Hah? kalian mau ngapain kalian mau pinggir jalan? Maaf. Siap, minta, maaf. Maaf. saya ha? salah, pak. ini motor saya motor hadiah? siap ini motor saya motor hadiah? enggak bukan soal soal, soal berentetentinya. Oh, kalian ngapain kalian berhentiin dia jalan? Yeah, yeah. kalian enggak surat tugas kalian? mana surat tugas kalian? mana surat tugas surat tugas kalian? kalian dari mana? dari mana? kalian dari mana? Hah? Ya, ketang -ketang Ayo, ]kali. kalian ketawa-ketawa aja. kalian, dulu harga diri saya di sini. Yeah. karena kan saya, saya punya tunggakan. sementara ini motor-motor hadiah. Yeah ini motorik kayak sini iya ya. Hah? buka helm kalian semua? buka helm. berupa kata saya memang kekerasan di sini? iya iya buka kalian sudah suruh harga diri saya di sini? iya buka halem kalian? itu kalian semua? pas saya keluar semua yang ada di luar apa saya? jok saya semua ini? saya mau pakai binaskan, mau pakai apa ke kalian kalau mau mau ntarik motor, mau naik motor, lagi motor kalian ke rumahnya ya. jangan di pinggir jalan siap, siap, siap Siap, kalian menurun harga diri saya di sini? Siap bang saya salah pak <tuk> Saya yang salah pak Kalian situ Kalian disitu? situ siap, siap, siap, siap Buka elemenmu Buka elemenmu Seri balik semua? Bukan, turun kalian sih 30 pusat? Siap, siap Saya tidak mau tahu Siap Kalian menurun harga diri saya? Siap, siap, Berapa, mana-mana? Berapa, sorry 30? Siap Satu Satu